Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, kita tentunya ke kabar yang membuat imun kita naik dulu di sahabat Ya, ini tentunya keromantisan yang sangat membuat kita bahagia di pagi hari ini. Perhatikan persahabat ya Masya Allah Tiba-tiba saja Bunda Lesti Kejora langsung Tentunya memeluk Papa Bilar ya Masya Allah Inilah suatu kebahagiaan yang kita rasakan Semangat bertambah saat melihat keromantisan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar, kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan juga nih gak berasa ih ternyata udah lama ya gua gak diangkut-angkut gitu sama paksu sebenarnya sih laki gua kuat kalau dipaksain mah ya Masya Allah bikin ngakak banget nih tentunya kalimat caption yang dituliskan disimak juga di video ini ini momen spesial ketika dici ancur bersahabat ya papa bilang ini langsung angkat atau gendong bunda Lesti Kejora persahabat ya saat mau turun dari mobil coba saja nih tentunya perhatikan kekiutan keromantisan yang tentunya kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar dan Lesti Kejora bahkan persahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram Hakim Nyati, mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, Allah, bahagia dan sehat selalu kesayangan bunda, Bismillah, semoga selalu bersama, selamanya til jana. amin, Allahumma amin. Wow, ini sih suatu kebahagiaan yang kita dapatkan bersahabatnya. Mudah-mudahan, kekompakan dan kesulitan dari fans sejati tetap selalu solid dan terjaga dengan baik untuk mendukung Bunda Lasti dan Papa Rizky Bilar. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada sebuah spesial yang kita dapatkan. Info, jangan tentunya lupa saksikan jam setengah 10 pagi hari ini. Di Underance, Sebagai berkolaborasi bersama Leslar. Hal ini cute banget ya. Dua papa bersatu, papa Raffi dan papa bilar. Mudah-mudahan bersahabat ya, ada pengganti JRL. Tentunya para fans menunggu banget nih kejutan dan kabar baiknya. Pengganti cinta abadi Leslar. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Kita mampir ke passionnya Abang El dulu nih Perhatikan baju yang dipakai oleh Abang El ketika digendong oleh Kak Rivi ya. Ini bajunya aja bukan main ya Harganya Rp 349.000 loh Masya Allah Baju Abang El bukan kaleng-kaleng Outfit yang dipakai selalu aja branded Mudah-mudahan berkah selalu barokah Dan tintinya mendoakan selalu yang terbaik untuk keluarga besar Leslar dan untuk kabar terbaru selanjutnya kita mendapatkan kabar bahagia nih dari Abang El pastinya ya perhatikan di postingan foto yang diunggah oleh Kak Novi ganteng kali boy katanya tuh maafin PPL yang menggembul ya ibu-ibu katanya tuh masya Allah Abang El gemes banget pengen sekali menyubit pipinya itu masya Allah yang gemoy. Mudah-mudahan sehat dan tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berguna, dan membanggakan orang tua dan banyak orang. Amin. Momen ini pun persahabat juga kembali oleh akun Leslar Anas Kersik. Banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa juga yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram Sukini BPP Aneskor mengatakan Di kolom komentar Gak apa-apa, malah tambah lucu Si abang Lnya Katanya tuh, ada juga komentar lain Dari akun Nianeskor DN-nya Ayo onti, pagi-pagi pada Berjemur, jangan rebahan mulu Masa kalau sama si abang itu Pagi-pagi aja Abang L sudah berjemur, apa sahabatnya Makin gemoy, makin cute Dan makin ganteng pastinya Kita tentunya bahagia sekali Tambah semangat kalau sudah abang L memberikan kebahagiaan mudah-mudahan kekompakan semakin solid untuk selalu mendukung yang terbaik keluarga Leslar kita masih menunggu kejutan dan kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune dan panting channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dia informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar jawab, dan menjawabkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.